Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Akib, Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian mahasiswa baru tahun 2020. Selamat Anda menjadi orang pilihan dari sekian ribu orang yang mendaftar di UIN Alauddin. Anda yang terpilih untuk masuk di sistem informasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Fakultas Sains dan Teknologi khususnya di Program Studi Sistem Informasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.